subscribe, oh. <tuk> jangan lupa subscribe. <tuk> jangan lupa subscribe. <tuk> Ngajak, ih, oh, iya, Woi, kan Tuh, pun kodok kon mau. Ayah, ayah, ayah. Deleng nih kamu kan pangan kok ko, lagirap di pangan kok Bao nhiêu? Bao nhiêu? anak-anak, ah ikan anak-anak <tik> ka Dek. -anak, Kongko. <adik>. Oh, <tik> <tuh> iya balik ya, Sarah ya. Man. Ngomong kanan guys. Ya? Ya. Ya. Ada ya sarah ya? Coba foto mata air, abang mirak. Ada yang bapak di mas foto? Ah, sekali. biasa. mancing. Kita habis mancing ya. Ya, saya Sarah. mau bawa aduh ini